serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesla tentunya Menemani santai malam kalian saat ini Bang akan memberikan vitamin dan tentunya kabar baik, kabar bahagia seputar ini saingan kesayangan kita Kita awali ke kabar pertama persahabat ya ini tentunya kabar bahagia banget, vitamin bahagia yang kita dapatkan Akhirnya Untuk momen pemotretan Baby L Yang sekarang sudah disematkan nama Muhammad Leslar Al-Fatih Dilar Ini persahabatnya sungguh cute, luar biasa Pemotretan bersama Papa dan Bunda L Tentu ini Masya Allah banyak persahabat ya Gaya-gaya dari Baby L tuh terlihat sangat Tentu membuat kita banggal Masih baik aja, udah pinter gaya nih Pak sahabatnya, duuh, kan Hingga banyak sekali tentu Komentar-komentar positif Yang diberikan oleh para sahabat Leslar Kita lihat ke slide berikutnya Ini gaya Abang L foto photoshoot Dengan memakai baju bola Wow, santui banget ya Gayanya, Masya Allah Dan kita lihat juga ini momen digendong oleh Papa Gemes banget nih, Abang El. Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang tentunya membanggakan dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin, ya Robbal 'Alamin. Tentu di komentar, banyak sekali tanggapan yang sangat positif dari akun Jumriani. Mengatakan di kolom komentar, "Masya Allah, keluarga kiat." gemes baby L jadi pengen punya baby lagi tapi sayang, mau udah twir katanya tuh wow <tuhir> maksudnya ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Jannah Hadis Mada mengatakan di kolom komentar masya Allah semoga abang L sehat dan cepat tumbuh dan kembangnya sesuai tugas-tugas perkembangan Amin Ayo sama-sama kita kompak persahabatan selalu mendoakan Mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Ini sih luar biasa banget ya BBL Masih baik aja udah jadi trending oh, topik nih Wow <laughs> Masya Allah banget Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Tentu vitamin juga sudah di up di channel youtube Lesla Entertainment Photoshoot Newborn BBL Pertama kali BBL L Photoshoot dan pertama kali vlog BBL yang diunggah oleh Lesla Entertainment Konten pertama BBL. tuh Wow yang belum mati silahkan mampir karena ini cute banget BBL sangat luar biasa Tentunya kebahagiaan bagi Les dirizki bilang Mudah-mudahan rezeki lancar, sukses untuk idola kesayangan kita. Amin. Ke kabar berikutnya juga, para sahabat, Perhatikan ada info dan kabar bahagia tentu untuk kita semua langsung resmi dari Indosiar. Kembali industri menginfokan persahabat, ya, tentu kabar bahagia soal BBL. tasyakuran quran atikah BBL, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah atas lahirnya. Anak pertama dari Lesti Gejora dan Rizky Bilar, insya Allah kami akan mengadakan tasyakuran quran atikah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang akan diadakan pada Minggu 16 Januari 2022 pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat. Ya? Untuk kamu semua yang melihat undangan ini diharapkan kehadirannya secara virtual melalui Indosiar dan aplikasi video. Kamu yang berbahagia Leslie Kejora dan Rizky Pilar. Tuh udah ada undangan resmi ya. Terima kasih Akikah BL nanti hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 kita akan tentunya menyaksikan secara live juga di indosiar emang luar biasa kesayangan indosiar banget BBL adalah cucu dari indosiar Wow. ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini yang mau keakikah BBL Baby Leslar sini merapat, Mimin punya undangan nih buat kalian untuk hadir di tasyakuran akikah Baby Muhammad Leslar Al Fatih Bilar yang bakal diadakan Minggu 16 Januari pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kalian semua diundang loh untuk hadir secara virtual via Indosiar dan video.com. Wow, masya Allah banget ya. Bahagianya luar biasa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan acara Akikah nanti diberikan kelancaran Diberikan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin Dan tentu untuk kakak berikutnya Ada sebuah yang spesial banget ya Momon ketika undangan ke kak Jadi alasin kakak Bilar tentunya selalu membuat kita bangga dan bahagia Best couple, ganteng dan cantik banget ya Keduanya Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan tentu oleh tentunya. Tentu kita sebagai fans sejati selalu mensupport, mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bila Berikutnya perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial bahagia yang kita dapatkan alhamdulillah untuk viewers Lesti Lentera official musik video sudah 1,5 juta viewers dalam 21 jam persahabat ya Dan sudah masuk di tiga trending untuk musik Ini luar biasa kebanggaan Mudah-mudahan tentunya bisa trending satu Amin Dan kita lihat juga keunggahan ke kabar berikutnya Alhamdulillah Indonesia Untuk umum di Youtube sudah trending 3 Untuk musik sudah tiga juga Wow, 3-3 nih persahabat ya Dan untuk Hongkong Kong sudah... Trending 34 untuk umum dan 20 untuk musik persahabat Dan untuk Taiwan itu trending 31 untuk umum dan 29 untuk musik Untuk Uni Emirat Arab 22 nih untuk musik ya Dan tentunya masih ada negara yang lain juga di trending nih Langgulan Terra mudah-mudahan dukungan tetap kompak dan tetap solid Tentunya kita mensupport karya-karya terbaik idola kesayangan kita kita masih menunggu kabar baik, kabar bahagia, dan judukan vitamin terbaru di malam hari ini. Tetap stay tune terus di channel ini. Jangan kemana-mana persahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik, terupdate, dan terhangat seputar leslar tentunya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.